One, ignition, and liftoff of uh, Utah. Thought Hopper 13G, go Falcon 9.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 dan berita astronomi lainnya eutelsat communication mengumumkan bahwa satelit eutelsat orbit 13G berhasil diluncurkan ke geostratory transfer orbit oleh penyedia peluncuran luar angkasa Amerika SpaceX menggunakan roket Falcon 9 roket ini lepas landas dari Cape Canaveral Florida Amerika Serikat pada pukul 1.22 pagi waktu timur pada 3 November 2022. Eutelsat Horbit 13G adalah satelit kedua dari dua satelit yang dibangun oleh pabrik Airbus Stevens and Space untuk ditempatkan di posisi lingkungan 13 derajat timur utama Eutelsat menggantikan tiga satelit yang lebih tua. Ini juga didasarkan pada platform satelit telekomunikasi Aerostar Neo, yang dikembangkan di bawah proyek kemitraan ESA dengan Airbus yang dirancang untuk mendorong inovasi dan daya saing di industri luar angkasa Eropa. Setelah ke orbit dan diposisikan, satelit Eutelsat Orbit Horbit 13G akan dengan kemerahnya Eutelsat Orbit Horbit 13F diluncurkan pada 15 Oktober, ini akan memperkuat dan meningkatkan siaran lebih dari 1000 saluran televisi ke rumah-rumah di seluruh Eropa Afrika Utara dan Timur Tengah Selain itu kedua satelit akan menangkap fitur-fitur canggih dalam hal perlindungan dan ketahanan sinyal uplink Nah teman-teman begitulah penjelasan terkait SpaceX meluncurkan satelit kedua Eutelsat orbit 13G dengan Falcon 9 pada 3 November 2022 selanjutnya